Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita. Alhamdulillah. Oh, Duda kembali lagi bersama Didi. Hari ini kita cari teman-teman? Cari truk besar. Oh, kita perkenalkan truk mewah sekarang teman-teman. Hari ini kita cari pesawat. Bah. Truk besar sama pesawat ya? Oke, okay, kita cari pesawat teman-teman. Bah, dua ya. Abah kita ah. cari truk besar dulu. Oke. Okay. karena cari terbesar, cari pesawat. Nah. Abah, ah. bawa sini ya. Iya. Yeah. Ayo sudah. Ayo kita jalan teman-teman. Dadah Sebelum jalan kita baca dulu. Ah. ah, baca dong teman-teman. Baca Adik. Baca Adik. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah Amin. teman kita jalan. baca doa. Ya Nanti kita bahaya. Gas gini. Ya. Desgini lho, ba. Iya, nanti ba, enggak, enggak terarah, ba, ba, ya. Bentar nih, ha, mobil ini merosot aja kita salah jalan, teman-teman. Kita Desini. jalan kita Desini. kalau di negeri orang ini sebelah kiri, teman-teman. Ininya sebelah hmm. ya kita Cari truk pesawat. Ayo, kita ke mana situ, lagi dek? Situ ba, situ ba. Tapi kita mau cari pesawat. Tapi kita ambil dulu lah. Ini mobil kita ini ada mobil lah. Di situ tempat jual. Ya, mobil, mobil bebek nantilah kita jemput pesawat dulu teman-teman. Laju! -teman. <SUS> Oke teman-teman. Ini jalannya tak? mana jalannya? betul betul dek iya oke okay. ah ah tembak tembak tuh teman teman belok, belok sini kanan kanan oh kanan eh, oke okay. okay. hmm. itu jembatan besar ah, jembatan besar teman teman jembatan panjang Tapi ini kayak kita... jembatan ampera teman teman jalan di juga. badabu Ya Ada bus pun, uh. ada bus di sini. Bapak, ba, kan. yeah. ba, bus hmm. laju-laju. Janganlah. Yeah. Bapak, bus kan? Iya. Bapak, bus laju-laju. Iya. Bapak, bus tu kan gini lho, Bapak. Tengok ni. Di. Eh, dia balik hadirnya nanti jatuh ni ba. ha? Bapak. Kan, tak berat jadi ha? Bapak tak lihat. Ha. Bus tu kencang gini lho, Bapak. Iya, dah. Dia baru makan sawah. Oh. Bapak. Gini, iya, ini? Ha. Oh. Ah. Tuh gini loh e, Ya, apa dia ini? Itu tak harus ada ya, ini. Tengok tu, Abang. Itu ginilah. Dia agas terus. Dia gas gitu Dia kan. Mana pintu masuknya teman-teman? Eh, Baba salah lewat. Ini tempat pesawat ni tak? Iya. Nah, mana pintu masuknya? Baba, Baba salah lewatnya. Baba oh, salah lewatnya. Benar benar. Ah. Mana nih salah ba. Coba kita lihat sini ya. Op op op op. Oh salah ba. Salah. Lagi-lagi lagi. Iya, lagi, lagi. kita mutar sini ada ya. Coba kita masuk. Tapi dulu. tapi ah. mana? Nos kita tapi enggak ada nos. Oh, ini mobilnya enggak pakai nos. Nos itu apa? Nos itu. Laju. Oh, biar laju, biar kencang mobilnya. Hmm. Oh, itu nampak ekor pesawat, itu satu teman-teman oh, ah, Pesawat yang besar lewat lagi Kita sana. akan bawa pesawat oh. Apalah kapta-kapta sini, oh. mana? mana? Itu loh pintu ya. Mana? Iyalah, Pak Mana? Mana? Ini? Iya Bisa? Eh. Apa? Iya, iya ya. ya. Bisa, bisa. bisa. Tunggu. Tunggu. Tunggu kecil tambah. Itu punya kecil. Mana itu bintang masuknya? Ini kerapain bos ini ya, tambah di. Lebah, lebah. Kita tambah aja biar bom. Oh ini, ini? Oh, oh. oh, ini bintang masuknya. Oh, iya. Okay. kita sudah masuk bintang masuk. So, masuk, Assalamualaikum pak. Kami mau masuk bandara. Ya ini ada tiketnya. Masukkan tiketnya dulu. Cuit. Nah sudah masuk, masuk, masuk. Ya kita masuk. Ii. Eh, parkir mana kita dek? Parkir dulu lah kita nyak oh, kita lewat di dar. Oh, bentar, kita Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Nanti. Oke okay, keluar kita. Ye ke mana kita ke bandara. Bandara cari. Bubah. Cari pesawat. Pakai mobil lah Bubah. Pakai mobil yang cepat. Cari pesawat. Mana pintu ke sini? Om, om om mau nanya om. Om. Enggak mau dia. Om om om. Mau dia apa? Mau dia. Cuma mau nanya di mana nih pintu masuknya? Ke sini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 Oh ini pesawatnya yang besar Ini pesawat Garuda nih bisa, ya. Iya pesawat Garuda Pesawat okay. Garuda masuknya? Aja, hmm. Mana masuknya Kita naik aja bah Kita coba bawa ini ya ntar ya Bisa ini gak bisa kita muter belak indah. Cari yang lain indah. Kalau ini Besar kali nggak ya, mau waktu tadi rumah kita mama nanti. mama hmm. ada itu ya oh, udah mau malam kita bikin pagi siang. pagi hmm. kita, kita bikin. bikin pagi lah yang aja kita bikin ini deh pagi oke okay. hmm. itu bukannya apa itu bukannya wah ada pesawat ada pesawat Oh, oh itu ada pesawat helikopter yang kecil, Bapak, oh warna putih, baba okay. warna putih baba, warna merah putih, baba putih, baba putih lah, oke okay. eh, putih, yang putih mana? warna coklat lah, warna itu, itu coklat tuh, itu. apa tuh? itu. Nah, Oke, lanjut. dulu. Oke, teman-teman. ada kita. Kita udah bisa doa. Jalan kita lagi, teman-teman. Oke, kita bisa bawa teman-teman. Yuh, nggak bakal itu hampir oh. oh. kita jatuh teman-teman kita turun mana rumahnya op, op, op. jauh oh. mana rumah kita teman-teman jauh oh, sini. ya bentar teman-teman oh, kita, kita berhasil bawa helikopter teman-teman Oke, okay. oh, oh. oh. Baik, kita tunggu di otak lah. Oh. Huh? Kita tunggu di atas. Oh, baik. Betul di atas pesawat di sini, teman-teman. Itu pesawat, Itu pesawat, baik. Yang warna biru gul kecil. Nanti kita jemput itu. Kita bawa pulang. Itu payah, ba. Iya. Nanti kita belajar. Belajar untuk awalnya. Baba, itu payah. Bisa kita bawa nanti, dek ayo jalan gimana nih jalannya oh hmm. ada tahu tunggu tunggu tunggu tunggu ah ini dia jalan up up up up ke sana mana jalan kita pulang sana oh kita lihat map dulu ya lihat peta dulu hmm, mana warna oh, emang di sini. Oke. Okay. enggak nengok, enggak nengok, bang. Sana hey. melaksanakan. Mana dia? Oh di sana katanya. Jalan. So, nanti di jalan dia tempat. Itu beda apa? Siapa tuh yang nembak-nembak? Bunyi kan siapa tuh? Pak polisi itu karena orang tu tarba-tarba. Pak. Oh, kita, kita di sini aja enggak perlu jalannya. Ini. Nah, nah, ini muter nih deh. Enggak apa-apa. Siapa -apa. yang ah. enggak apa-apa muter-muter aja kita. Ah. Ha. Ke oh. mana? Oke, deh Oh, ini dia. Gimana nih jalannya nih? Ah. Itulah. Hmm. Ah, jalan, gitu, jalan. Jalan, jalan, jalan. Kira tadi ininya putus oh, ini, sini. Oh, kapal, kapal, kapal, hmm. kapal. Ya, ya. hmm. oke okay, kita mau sampai teman-teman kita dapat helikopter satu. Kita bawa pulang. Kita punya helikopter. Oh, udah nyampe di kota kita, teman-teman. Oh, Mbak, mobil. Ketinggian berapa nih, teman-teman? Ada lagi. Mana helikopternya? Ke okay, Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jalan terus. Wih, eh, Kotanya indah sekali dari atas, teman-teman. Itu sampai ke awan, nanti no? tetap sama awan. <laughs> oh, ini puncak apa nih? Ini ni puncak, puncak, puncak lawang ni teman-teman. Dari <laughs> kota situ, dari mulai itu. Oh, itu eh, tu, bukan dari kota oh, yang pergi kita lagi. Ba, mulai ah. itu akan dari kota. Okey, siap. Ba, siap. siap. Kita dari kota itu. Kita, kita, kita bawa. Tu, kita bawa pulang dulu helikopter ini, Bos. Ya. Situ, itu baru ya. ya, kita sampai rumah kita lagi, teman-teman. Hey, ya, ya, kan ya, ini rumah kita. Ini ya, helikopter mana, kita. Aduh. <susuk> meledak ah, lagi beri iya eh bisa lagi sampai kita bisa iya mana bisa tapi nggak bisa lagi nggak bisa lagi teman-teman pintu kita lihat dia ya, bisa masuk ada pintunya kan ah, dia. masuk oh, wah baling balingnya hancur teman-teman Oke, okay. oke okay teman-teman. Besok kita cari lagi yang penting. Kita udah berhasil, udah bawa pulang helikopter. Teman-teman, hari ini kita bubuk dulu. Ya, sampai, jumpa sampai jumpa lagi, teman-teman.